Suzuki Swift sebenarnya sempat memiliki penggemar setia di Indonesia. Dengan kehadirannya pada tahun 2005, Swift menjadi pesaing kuat Honda Jazz dan Toyota Yaris saat itu. Apalagi di generasi awalnya, Swift didatangkan langsung dari Jepang, sehingga membuatnya lebih berharga dari kompetitornya. sadar akan target pasar generasi mudanya Suzuki juga menambahkan versi GT2 dan GT3 yang tampak lebih sporty bahkan Suzuki Swift generasi kedua meluncurkan model Swift sport namun Kisah sukses Swift kemungkinan harus terhenti pada April tahun 2017. Padahal Suzuki Swift 2023 sedang dipersiapkan di negara asalnya Jepang, Suzuki tentunya telah melakukan beberapa pembaruan pada hatchback andalannya, di antaranya Suzuki Swift Sport 2023. Desain lebih agresif, platform hardtek masih digunakan di SWIFT 2023. Dalam menciptakan cahaya, berat, kekakuan tinggi dan fleksibilitas yang sangat baik, Suzuki tetap pada platformnya. Beberapa media lokal Jepang melihat keberadaan van di jalan, masih menampilkan logo S yang disamarkan. Namun, Best Char Web memberikan gambaran seperti apa tampilan Suzuki SWIFT 2023. Desain digital tersebut berdasarkan informasi perubahan dan dimensi mobil. Di bagian depan, Swift memiliki fascia yang semakin agresif, terutama pada model Swift Sport. Lampu utama yang berada di atas kap mesin kini dipindahkan ke posisi lebih rendah. Pilar C juga menjadi lebih tebal, dan bagian itu kemungkinan akan menghitam hingga ke atap. untuk mesinnya Suzuki Swift Sport 2023 memiliki mesin bensin 1,4 liter turbo charge. Namun mesin ini juga paralel dengan motor dan baterai Li-ion 48V. Mesin bensin dapat menghasilkan 130 tenaga kuda. Sedangkan motor listrik mobil menghasilkan 13 tenaga kuda. Jika dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan dan tersedia dengan transmisi manual 6 kecepatan, Suzuki Swift Sport 2023 mencapai efisiensi bahan bakar 20 kmpl menggunakan metode WLTC. Swift menggunakan mesin hibrid ringan 1,2 liter dengan motor listrik. Tenaganya diklaim 94 tenaga kuda dan konsumsi bahan bakarnya mencapai 23 km per liter. Swift edisi khusus, Dikatakan hanya tersedia dengan transmisi otomatis CVT, namun sistem traksi khususnya diharapkan akan tersedia juga dalam versi 4WD. Kenaikan harga produk baru tidak bisa dihindari. Namun, sepertinya Suzuki ingin harga Swift terbarunya tetap terjaga. Harga Suzuki Swift 2023 diperkirakan mulai dari 1,8 juta yen atau sekitar 191 juta rupiah. Suzuki Swift Sport 2023 diperkirakan akan dibanderol sekitar 2 juta yen atau sekitar 213 juta rupiah. I do this every season I hate when summer comes I fall into a trap that I made by myself Oh, and I always do the wrong thing I'm unstable and I'm unsteady I've lost a million times already And I'm so sorry but I'm not able to slow me down I feel unable and so unworthy My heart